Interpretasi EKG, untuk interpretasi EKG, jadi kita, langkah pertama, sering ada di pos PJK atau di aritmia ya. Oke, jadi, saat OSTRI ini, kita alarmnya sih, tetapi tidak Dan yang nampak inform concern, minta pasien untuk pasien baju, kos kaki, arloji, dan pasien baru, siapkan alat Siapkan alat tadi ya, cuci tangan kemudian bersihkan ya, bersihkan dengan alkohol kemudian jangan lupa jeli dan letakkan lidah ya, di tube 1 di ICS 4 di pokok stick 4 itu linial parasteral dextra P2 itu di ICS 4 linial parasteral sinistra ya Kemudian V3 Itu berada di antara V4 dan V2 V4 ini jadi patokan HS5 Linia mid clavicularis sinistra V5 nya itu di sejajar Sejajar V4 Di linia axillaris anterior sinistra V6 itu di sejajar V4 Di linia mid sinistra Kemudian sebenarnya ada lead tambahan tambahan lainnya untuk V1, face satu R, v dua R, face enam R mau pencermin di atas, kalo dia lebih tujuh face dua face sembilan, kalo dia dari enam, pada lini akseleris posterior, lini mid-klarificularis mid, mid scapularis dan lini ya. Kemudian afet afet afet afet afet afet afet ini afet precordial afet ya. Kemudian ada, ada lid inferior, 23 3 AVF, lid anterior, V3, V4, septal ya, itu V1, V2, dan lid lateral ya, lateral ini, 1 AVL, V5, V6 setelah kau klik kemudian kita rekam ya rekam ini kalau dalam melihat me infark interior cek ikat-ikat right sided untuk lihat apakah ada right ventricular infark ya jadi lihat ikat-ikat right sided untuk cek right ventricular infak dan ventricle faktor kata kuncinya ada ST elevasi pada V4R V4R tadi ya, yang cerminan dari resip dari v 4 komplikasi RV itu nanti gejalanya bisa ada hipotensi ya AP blok total dan RBBB, ya oke selanjutnya untuk cara membaca itu keywordnya adalah lira ya l itu layak baca atau tidak mulai dari identitas ya. identitas kalibrasi ya. kalibrasi itu 50 mm atau 25 mm per second, ya cm /mV. kemudian 20 per milidik, kemudian lit duanya positif ya kemudian lihat i itu irama apakah sinus ya atau irregular ya. kemudian lihat rate dan axis ya jadi kita lihat dari posisi kaki dulu ya kaki itu kurang lebih satu kotak kecil itu satu satu kotak kecil, satu mili mm ya. ya, ini kotak kecil, ya Contohnya di sini. Ini satu kotak kecil adalah 0,0 empat detik 0,1 milivolt Kalau kotak besar itu lima kotak kecil ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 nah kurang lebih ini ya lima satu kotak besar ini artinya 0,5 milivolt ya atau 0,2 detik ya ini ya perbandingannya satu dua tiga selanjutnya kalau satu milimeter tadi satu kotak kecil lah ya, dianggapnya. ini satu milimeter satu kotak besar itu dianggap lima milimeter itu sebagai vertikal axis kemudian kalau horizontal axis itu dalam satuan detik tadi ya horizontal terkait dengan waktu, kalau vertikal itu dengan voltase tadi oke, okay, kita pertama belajar tentang uh, EKG normal eh. EKG normal itu kurang lebih ya, dari rate tadi ya, PR segment itu kurang lebih lima kotak kecil 2, 3 lima, eh? kemudian naik sekitar satu setengah, ini gelombang p, p bergeser ke kanan dua kotak, turun dua kotak ya, lalu naik sekitar tujuh kotak ya, 7 turun lagi sekitar dua ya. Ini ke gelombang T ya, gelombang T baru ke gelombang U ya, kayak inilah P, Q, R, S, T, dan U. P itu PR segmen, ya. P Q itu mewakili yang namanya atrial depolarization kemudian ada TRS TRS itu adalah depolarisasi ventricle kemudian ada repolarisasi ventricle dari ST oke okay mau dari red red itu per menit ya eh. 1.500 per kotak kecil atau 300 per jumlah kotak kotak besar di antara 2 rr eh. rr interval ya. nah ini tadi 5 kotak kecil ya sama dengan satu kotak besar nah kalau ritme itu normalnya sinus ya kalau sinus itu karakteristiknya 60-100 kali per menit interval rr konstan kemudian gelombang P negatif di lead APR positif di lead 2 ya. dan P selalu diikuti kompleks JRS ya. oke nah gelombang P ini kita lihat di dua 2 dan APR ya. untuk di dua itu dia bentuknya delete dua upright nah. upright jadi ke atas nah ini upright upright p ya Kalau di versi APR itu bifasik ya jadi gambarannya ini lebih ya inverted Nggak, di AVR itu inverted, inverted P sementara di V1 itu di fasik ya benar. di fasik jadi ya fasik, ya. di fasik, di V1 Terus kalau lain itu sebenarnya sama ya oke, okay, selanjutnya setelah ritme kita tentukan aksis ya Aksis dari EKG, cara cepat menentukannya adalah Lihat gelombang P dan QRS di lead 1 dan AVF ya. Jika keduanya positif, maka aksis normal ya. Ya, Contohnya, kalau di lead 1 itu seperti ini ah ini ya dan apa-apa ya. bentuknya sama ya. Ya. kita boleh juga kita pakai um, sistem right arm atau left arm ya right bikin segitiga endovan ya left right arm negative Ini positive nih. Ya. Nah, yeah. ini ada lit 1. Lit 1. Ini right arm. Left arm. Positif, negatif, nih. Ya. Ini lit 3, ya. lit 3. L, -L ini positif positif. Ini dua. 2. Ya. Kemudian ini ada AVR, AVR, AVL, dan AVF ya, Kemudian kita lihat lagi hipertrofi ya. Hipertrofi Itu mulai dari hipertrofi atrium Pada atrium ini kita lihat Di lead 2 dan V1 ya itu kalau yang atrium kanan seri khasnya itu ada initial componentnya. Jadi kalau skema anatominya ya hipertrofi di kanan ini ya. Nah initial componentnya kalau left itu dia Terminal Component jadi waktu di kinya itu ya yang, yang tebal ya nah ini Terminal Component ya. jadi kalau secara anatomi ya penyebalan yang like atrium ya atrial hypertrophy itu kita lihat dari tabel ya dari lead 2 dan lead V1 nya ya. kalau normal itu kanan kiri hampir simetris ya lead atrium lead atrium nya pre-component nya ya tip satunya itu yang seperti ini R A dan L A nya. Nah, namun kalau atrial hypertrophy di kanan, right atrial itu dia jauh lebih tinggi. ya Dibandingkan yang normal, R1 ini, R2, R2, R3, 5, 5, 5, 5, Semakin tebal tadi maka listrik itu makin padat 5, ya, lintasannya jadi lebih banyak lebih tinggi ya 5, 5, 5, 5, kemudian kalau live uh, hipertrofi itu seperti ada dua puncaknya pada lembangnya LA dan RA kemudian dan lembahnya itu lebih cerah ya. lebih lebih lebar ya. dibandingkan yang right maupun normal ya. ya kurang lebih inilah petunjuk EKG untuk atrial hipertrofi ya perbedaan perbedaannya Oke okay. selanjutnya kita lihat juga hipertrofi pada ventricle ya. Hipertrofi pada ventricle itu kita lihat dari V 1 L ya. V V itu ada dari beberapa kriteria kriteria estos salah satunya bisa juga kriteria soal ya. nih Kalau V1 V5 itu lebih dari untuk travel ventricle LP ini kecil, ya, estes itu. jadi kriteria EKG-nya ada diagnosisnya kalau lebih dari sama dengan 5 poin kalau probable itu bila lebih bila 4 poin ya. nah poin-poinnya apa saja yang mau kita cari itu dari pertama dari kriteria satu dari R atau S pada ekstremitas itu lebih dari sama dengan 20mm ya. Kemudian S ada V1 atau V2 Lebih dari sama dengan 30 mm R pada V5 atau V6 Lebih dari sama dengan 30 mm Jika salah satu dari ketiga ini ada Itu kita kasih poin 3 ya Nah kemudian V1 atau V2 yang lebih dari 30 mm ya berarti itu tadi Kalau ketinggiannya itu kalau ya, 30 mm berarti sekitar 6 kotak ya. 6 kotak itu ya sekitar seperti ini. Gambarnya. Ini yang saat di 1 Tangif yang tadi ya. nah, Ini di R -nya, R2, V5. Kemudian kita lihat juga formalitas ST mp jika digitalisnya belum diberikan itu skornya 3 ya. kalau sudah diberikan 1 ya kemudian pembesaran atrium kiri pembesaran atrium kiri lihat yang kriteria tadi ya, yang left atrium hatarstari tadi tapi dilihat di p1 itu skornya 2 kemudian yang Intersisoid deflection ya. deflect di V 5 atau V enam ya. lebih dari 0,05 detik ya. Itu skornya satu. Kemudian left axis deviation, itu skornya dua. berasa sikit RS. Nampaknya 9 detik ya. Sekarang yang satu ya. kalau deviasi ke tadi kita lihatnya dari ini ya, ketentuan assistnya tadi. Kalau di pertama jika krs ke bawah ya? kalau krs ke bawah tadi maka LAD ya kalau krs positif ke atas ya? Kalau QRS negatif pada lit satu itu baru RAD, ya, RED, excess deviation. Oke, ini kriteria estes untuk LPH. Ya. Oke, selanjutnya untuk RPH, RPH itu kriterianya. Satu atau lebih dari sama dengan satu kriteria dari RAD Lebih dari puluh derajat R pada AVR Lebih dari sama dengan 5 mm Atau Melebihi Pada AVR ya. nah, Ini poinnya salah satunya Kriteria atau Pada AV1, ya. V1 Rasio R berbanding S lebih dari 1 dan gelombang T negatif ya. pola Ki R hmm. kemudian R lebih dari 6 mm atau S kurang dari 2 mm atau R R aksen dengan R aksen lebih dari 10 mm dan kriteria lain itu bisa saja R pada V1 ditambah S pada V5 atau V6 9-10 mm rasio R pada S pada V5 atau V6 itu lebih dari, kurang dari 1 ya. V5 atau V6 kurang dari 1 kita R pada V5 atau V6 itu kurang dari 5 mm Kemudian atau S pada V5 atau V6 lebih dari 7 mm kita bisa juga pakai kriteria depresi segmen ST dan T-Incurted pada lid precordial precordial tangan biasanya akibat stenosis pulmo dan hipertensi pulmo ya. Oke, selanjutnya kita lihat infer inferior ya. infer inferior itu yang bagian 5 masuk ke infak atau iskemi. Kita lihat ciri iskemi itu tadi adanya T inverted. Nih. Ya, T inverted. Ini iskemia. Kalau injury itu artinya akut, maka ada yang namanya ST elevasi. Ya, ini ya, ini sebut ST elevasi. Ada injury akut ya, jadi signifikan key waves itu satu milimeter wide, lebar satu milimeter, lebar satu milimeter. Oh. Sepertiga dari krs sampai tulu krs jadi kalau kita bagi tiga bagian nah ini sepertiganya ya sepertiga amplitudo krs ya ya nah, kita lihat infak itu berdasarkan lokasi saja berdasarkan literit tadi ya kalau anterior itu ada di V3 V4 eh. inferior ada di V3 V4 lihat kira kaki saya di tadi ya stedefresi stedefresi lebih dari 1 mm eh. rv infart eh. t-wave di V1 atau V2 ya eh. taw lakukan di kaki posterior ini posterior lateral inferior lateral eh. di 1 VL di 5 V6 ya eh. MI Posterior itu, kalau dia ada syaratnya adalah DST Elevasi di V7, V8, atau V9 kemudian di DST Elevasi ini bisa saja ya itu acute male infarct ya sebenarnya progna sindrom atau FN myocarditis eh perikarditis, progna ya. ya. kalau ST depresi itu adalah inverted tadi ya. Ini ST depresi. DDST ST depresi. Pertama ACS tadi ya, ya. Lalu kita pikirkan juga ventricular hipertraksi atau efek dig digoksin